Mahfud MD sebut Riza Ramli Ngawur dan bodoh Soal iblis di lingkar kuasa Waduh, Marah kali dia <laughs> Saya bacakan beritanya Bungan Fian Menko Polhukam Mahfud MD menuding mantan Meko Menko Kemaritiman Riza Ramli Sebagai sosok yang ngawur dan bodoh Tudingan itu dilontarkan Mahfud Di media sosial twitternya Menjawab pertanyaan Riza Ramli Terkait persoalan Perpu Ciptaker Bukan tanpa alasan, Mahfud mengkritik Rizal seperti demikian. Tudingan itu bermula ketika Rizal Ramli mencuitkan potongan pernyataan yang diduga dilontarkan Mahfud soal malaikat yang masuk lingkaran kekuasaan bisa menjadi iblis di akun Twitter pribadinya Rizal. Rizal mencuitkan hal tersebut, menyikapi pernyataan Mahfud terkait Perpu Ciptaker. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian, ada dua. Ya. Yang pertama, pernyataan tentang iblis. Uh, yang malaikat saja akan begini-begini begitu katakanlah dia menyatakan sebuah bentuk apa namanya ketidakpercayaan pesimis yeah. kepesimisannya terhadap satu satu sistem yang sudah rusak bahkan diandaikan kalaupun dia yang masuk dia bisa jadi iblis gitu kalau katakan bahwa siapapun yang masuk malaikat bisa jadi iblis yeah, gitu ya, ya. kan itu sebenarnya kan uh, Pak Rizal Ramli hanya mengingatkan itu jadi kok kenapa jadi marah, marah seperti itu berarti dia sebenarnya sedang sedang tergugah dengan kebenaran yang pernah dia katakan sendiri ah. yang jelas uh, ucapan ngawur dan bodoh merupakan ucapan seorang yang sedang kebingungan karena yeah. sebenarnya makanya dalam se -salam satu sta stasiun atau studio podcast uh, Pak Riza Ramli itu kan ditanya oleh salah, oleh penyiarnya bagaimana pe pendapat Pak Riza Ramli terhadap uh, tudingan yang tadi itu yang ngawur dan bodoh yeah. bahasa dalam bahasa dialog tadi itu dibilang goblok lah segala macam lah ya. Terus dia beliau bilang e, bahwasanya itu e, adalah hal yang merupakan bentuk emosional. Jadi Pak Rizal Ramli tidak marah, beliau hanya melihat sebagai sebuah, sebuah bentuk emosional terhadap e, apa yang dia nyatakan sebelum adanya respon yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Iya Bu Alven, yang jadi gini Bu Alven isi tweetannya, cuitannya jadi kan Riza Ramli eh, ingatkan eh, soal yang malaikat-malaikat tadi Bu Alvian jadi Mahfud MD responnya emosional kalau menurut saya ternyata Riza Ramli itu makin ngawur dan bodoh tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis gobloklah pernyataan tersebut kapan dan di mana saya bilang begitu jadi kalau gobloknya itu untuk pernyataan yang disampaikan oleh Riza Ramlinya Bu Alvian nah oh. terlepas dari itu Bu Alvian Menurut saya, kata bodoh goblok itu tidak pantas. Bung Alfian keluar dari seorang menteri. Bung Alfian, pejabat publik, ya, iya, pejabat publik. Bagaimanapun, dia akan menjadi panutan, disorot, dilihat oleh anak-anak muda kita. Bung Alfian, dan, dan yang Bung Alfian sampaikan tadi, kehabisan eh, argumentasi gitu. Jadi, bisa jadi, apa yang disampaikan Pak RR, benar kejadian, bung Alfian. Bagaimana, Bung Alfian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alamin. Pemirsa, kita akan mendengarkan dibacain berita yang berikut ini. Bung kameramen kelihatan sudah sangat siap. Silakan. Wah, Bung Avian. Ini ada lucu nih Bung Avian, Mahfud MD nih Bung Avian dari CNN Indonesia 5 Januari 2023. Judulnya Mahfud MD sebut Riza Ramli ngawur dan bodoh soal iblis di lingkar kuasa waduh marah kali dia <laughs> saya bacakan beritanya bukan Fian Menko Polhukam, Mahfud MD menuding mantan Meko, Menko kemarin timan Rizal Ramli sebagai sosok yang ngawur dan bodoh tudingan itu dilontarkan Mahfud di media sosial Twitternya menjawab pertanyaan Rizal Ramli terkait persoalan Perpu Ciptaker bukan tanpa alasan, Mahfud mengkritik Rizal seperti demikian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 yang kedua perpu ciptaker ini memang berbahaya karena bagaimana mungkin sebuah keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dianulir kembali oleh Presiden yang mulanya ini akan menjadi sebuah pernyataan keputusan yang sudah diambil oleh tingkatan yang lebih tinggi dimentahkan oleh tingkatan yang lebih rendah nah. ini merupakan sebuah kesalahan fatal dan Profesor Jimli Asidiki memberikan penegasan bahwa dengan ini berarti pemakzulan pemecatan atau penghentian di perjalanan sebagai seorang presiden masuk pada apa kuadran atau zona kepatutan dan kepantasan bahkan keharusan untuk dipecat sebagai presiden begitu menurut Profesor Jimli asidiki iya Bung Alfian ini eh, kembali lagi terkait eh, apa yang disampaikan oleh Mahfud MD menurut saya Bung Alvian eh, yang Harusnya Mahfud MD ini tidak bisa melihat sebelah mata seorang Riza Ramli, Bung Atau kita sebut RR, lah ya, biar gampang. Bagaimanapun, RR ini kan dulu pernah ada di lingkaran Istana, ya, Bung Alfian. Pasti dia tahu, pasti dia pernah dengar, pernah, pasti dia pernah melihat hal-hal aneh apa yang terjadi di lingkar kekuasaan. <laughs> Jadi koment ke saya, Mahfud MD ini keliru atau salah lah dia merespon Riza Ramli seperti itu, Bung Dan menyebut Ngawur dan bodoh itu juga menurut saya kayak orang tadi kita sempat berdiskusi dengan Bung Alvian sebelum ini, kayak orang udah kehabisan kalimat gitu Bung Alvian bagaimana Bung Alvian? Yang jelas ucapan ngawur dan bodoh merupakan ucapan seorang yang sedang kebingungan, karena sebenarnya makanya dalam dalam satu stasiun atau studio podcast Pak Riza Ramli itu kan ditanya oleh penyiarnya bagaimana pendapat Pak Riza Ramli terhadap Uh, tudingan yang tadi itu yang ngawur dan bodoh yeah. bahasa dalam bahasa dialog tadi itu dibilang goblok lah segala macam lah ya terus dia beliau bilang uh, bahwasanya itu uh, adalah hal yang merupakan bentuk emosional jadi Pak Riza Ramli tidak marah beliau hanya melihat sebagai sebuah, sebuah bentuk emosional terhadap uh, apa yang dia Nyatakan sebelum adanya respon yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Iya Bu Alvin, yang jadi gini Bu Alvin isi tweetannya, cuitannya, jadi kan di eh ingatkan eh, soal yang malaikat malaikat tadi Bu Alvin. Jadi Mahfud MD responnya emosional kalau menurut saya. Ternyata di Zaramdi itu makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. gobloklah pernyataan tersebut kapan dan di mana saya bilang begitu. Jadi kalau gobloknya itu untuk pernyataan yang disampaikan oleh Riza Ramli ya Bung Nah, oh, terlepas okay. dari itu Bung Alvian, menurut saya kata bodoh, goblok itu tidak pantas Bung Alvian keluar dari seorang menteri Bung Alvian, pejabat publik ya. Iya, pejabat publik. Bagaimanapun dia kan menjadi panutan, disorot, dilihat oleh anak-anak muda kita Bung Alvian. Dan dan yang Bung Alvian sampaikan tadi, kehabisan argumentasi gitu jadi bisa jadi apa yang disampaikan Pak RR benar kejadian bagaimana Bung ya yang jelas ini keadaan sudah uh, kalau dibilang uh, Pak Mahfud MD sudah kehilangan legitimasi sudah kehilangan kepatutan sebagai seorang guru besar yang biasanya punya argumentasi akademis betul ak apa argumentasi literasi argumentasi yang logis sekarang bicaranya pokoknya gua jaga ini nih barang kan akhirnya jadi karuan ya baru pencitraan ini kan merupakan sebuah hal yang blunder mestinya beliau berani mengatakan Pak Presiden ini merugikan kita semua terutama Bapak nah. jadi itu harusnya dia ingatkan seperti itu bukan malah jadi pendekar yang belain kiri kanan dengan mengeluarkan jurus yang serampangan akhirnya malah ditambah blunder dan ini bisa berakibat Uh, dia juga sebaiknya juga diberhentikan saja sebagai menteri karena juga tidak punya kemampuan untuk menerangkan uh, memberikan penyeimbangan uh, situasi dengan terapi sebagai orang yang punya kemampuan atau punya keilmuan atau orang yang punya wawasan dan pengalaman untuk mengelola negara dalam posisi dia sebagai menkopol polhukam begitu iya, Bung Alvian untuk akhir sesi kali ini Bung Alvian ada pertanyaan yang begini Bung Alvian Kan kita kan dengan statementnya Mahfud menyerang Riza Ramli, blablablabla, akhirnya fokus kita kepecah, Bung Alvian. Kita tidak lagi, maksudnya ini di, di sosmed ya, Bung Alvian. Di sosmed akhirnya tidak lagi mengkritisi isi-isi Ciptaker. Jadi apa nih pesan Bung Alvian? Karena Perpu Ciptaker ini kan banyak hal yang berbahaya, Bung Alvian. Jadi terlepas dari ada konflik eh, Mahfud yang menghina Riza Ramli, apa nih Bunga Fensil? Sikap masyarakat? Apakah kita harus terus begini begini, begini atau apa Bunga Fensil silakan Judicial Review yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu kan memberi batasan waktu sekitar 2 tahun iya. jadi di tahun 2023 ini tahun kedua yang berarti hal-hal e, yang berhubungan dengan penerapan Omnibus Law itu sudah terbatalkan secara keseluruhan. Oh. Nah justru untuk muncul, munculnya PERPU itulah yang menegasikan hasil Indonesia review kan jadi kacau, bapak iya. lihat kalau bahasa betul, sunda betul, jadi betul. ribetnya di situ. Jadi persoalan sekarang adalah betul kita jangan sampai uh, kehilangan fokus bahwa keberadaan omnibus law ini atau ciptaker ini kan sebenarnya adalah sebuah undang-undang yang layak dimiliki oleh orang yang sedang menjajah sebuah daerah. Jadi bagaimana seorang pengusaha, kumpulan orang-orang yang men mengurus negerinya membuat undang-undang yang isinya bermuatan untuk memerah, memeras? membuat betul. ketidakadilan membuat banyak hal banyak yang kena termasuk kita tidak bisa menyoal orang yang beri jasa palsu ada memang ada dalam iya iya iya, iya iya iya iya. sama-sama tahu hmm. jadi sekarang e, untuk saya sebagai pernyataan penutup bahwa sesungguhnya undang-undang ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi persoalannya keluar Perpu ini penganuliran dianulir lagi sementara kita sudah sepakat dari jauh-jauh hari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai orang atau pihak atau lembaga yang memberikan apa namanya jawaban-jawaban secara konstitusional yang yang paling pamungkas dan tidak bisa dimentahkan lagi. Jadi arti ini terjadi sebuah pembangkangan akibat ketidakmengertian bagaimana mengurus negara menurut undang-undang yang berlaku. Maka dengan demikian pemakzulan atau pemecatan Pak Presiden itu menjadi hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan kepada dirinya sendiri Jadi dia sendirilah yang memecat diri. jadi enggak perlu oh iya, ada yang baper diri begitu ada Nih. yang tersinggung karena otomatis dia telah melakukan hara sebuah hara politik yang dilakukan oleh yang bersangkutan begitu pemirsa yang berbahagia kita akan tetap menjaga Indonesia yang berdaulat Indonesia bersatu Indonesia raya Yang tidak akan pernah kita serahkan Kepada bintang David Atau bintang merah dan palu arit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh